Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo what's up guys? Balik lagi dengan gua Adi Sisutub di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground. <Saras> Shot good I die I the baby ada saya Nih, <laughs> gua <laughs> <laughs>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 Pada kesempatan kali ini cuy gua mau share dan membahas beberapa event yang akan rilis besok pada tanggal 22 Agustus Dan apa saja yang harus kalian lakukan di hari tersebut Katakan lebih keras. Oke Yang pertama ada event Ultra Time Capsule Pada event Ultra Time Capsule ini kalian bisa mendapatkan skin terbaru dari senjata pemukul baseball, skin terbaru skateboard, skin masker terbaru dan hadiah-hadiah bonus lainnya. Di sini kalian harus mengumpulkan token blue chip sebanyak-banyaknya jika kalian ingin mendapatkan semua hadiah ini. Dan yang perlu kalian ingat, event Ultra Time Capsule ini hanya hadir atau berlaku selama dua hari saja. Dimulai dari tanggal 22 sampai 23 Sumpah Gak sabar buat nyobain skin masker terbarunya cuy Waduh Kalau digabungin set bandel lain kayak mana ya kan Yang kedua Ada after match drop Jadi event after match drop token blue chip ini Hanya hadir atau berlaku selama sehari saja cuy yaitu di tanggal 22 besok Jadi besok ini adalah kesempatan kalian buat berburu token blue chip sebanyak-banyaknya Dan kalau nggak salah, kalian bebas mau main di mode apapun cuy Mau di mode klasik, di mode ranked Setelah matchnya selesai, kalian tetap atau otomatis mendapatkan token blue chip ini Secara random ya Kadang-kadang bisa dapat satu token blue chip atau dua, tapi kalau kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan token blue chip ini lebih dari dua, cuy. Oke, okay. yang ketiga ada after match drop item chip fragment, jadi besok kalian akan mendapatkan item chip fragment ini secara otomatis setelah match atau game kalian selesai, cuy. Kalian bisa bermain di mode apa saja Terserah kalian ya kan bebas Untuk berburu item Cuk fragmen ini Yang dimana nanti akan kita tukarkan dengan item Magic Cube Dan perlu diingat kembali ya Bahwa event Magic Cube ini hanya berlaku atau hadir Selama sehari saja Yaitu pada tanggal 22 saja cuy okay. Yang keempat ada Almodo mode open Nah, spesial pick day event anniversary Free Fire Pihak Garena memutuskan untuk membuka semua mode yang ada di game Free Fire Ada mode Big Head Mode Explosive Jam Mode Cool Steel Mode Night Hunter Mode Rempex, Dan mode-mode keren dan seru lainnya dan event al mode open ini hanya hadir atau berlaku selama dua hari saja yaitu mulai tanggal 22 sampai 23 Agustus. Boleh-boleh nih event ya kan? Kalau begini kan jadi mengurangi server don ya kan? Coba kalau mode yang ada cuman sedikit. Terus ada event Magic Cube gratis. nggak tahu lagi dah gua kalau satu dunia online atau bermain bersamaan di hari yang sama gitu kan udah sih auto ngelek ngelek cuy Garena cerdas <tik> yang kelima ada karakter gratis auto permanen nah jadi kalian hanya dapat memilih salah satu karakter yang ingin kalian ambil atau dapatkan dengan gratis pada event free chart plus awakening chart ini Dan perlu kalian ingat Bahwa event karakter gratis auto permanen ini Hanya berlaku sehari saja cuy Yaitu hanya ada pada tanggal 22 besok saja Jadi jangan lupa login Dan klaim salah satu karakter yang kalian pilih dari pilihan karakter-karakter yang ada jika tidak, ya hanya ada penyesalan ya kan? Anjay. Yang keenam, ada event mission berhadiah skin. Nah, pada event ini kalian cukup bermain dengan teman kalian sebanyak 10 kali untuk mendapatkan skin pet baru Penguin Cyber Wagor dan kalian harus menyelesaikan misi menyelamatkan atau revive teman kalian sebanyak 10 kali untuk mendapatkan skin baru penguin wagor so of Dan event ini berlaku dari tanggal 22 besok sampai dengan tanggal 30 Yang ketujuh Ada Almap map open Nah, jadi besok pada tanggal 22 juga akan dibuka map Yagami Garden kalau yang sekarang kan udah ada tiga map baru bermuda ya kan Nah, besok pada tanggal 22 Akan ada empat daerah atau tempat yang dibuka oleh Garena pada kelas squad bermuda 2.0 Widih keren nih Jadi kita bisa merasakan baku hantam di tempat yang bertema jepang-jepang gitu ya kan Waduh, tahu aja Garena gua suka yang Jepang-Jepang nih Waduh huh? Yang ke kedelapan Ada event gacha baru di game Free Fire Dengan hadiah utamanya adalah Set Bundle spesial Anniversary untuk versi cowoknya Dan juga kalau kita perhatikan skin terbaru dari senjata SM-8 Juga dijadikan hadiah dari event ini ya Wait. Untuk di Free Fire server luar, event ini sudah rilis cuy. Dan kemungkinan untuk di server Indo bisa jadi sama sih. Atau juga bisa rilis pada next event bundle kalau menurut gua. Jadi kita lihat nanti ya. Oke. Okay. Dan di sini gua hanya mengingatkan dan memberikan info lanjut mengenai event-event yang akan hadir pada event peak day besok Karena gue tidak mau viewer-viewer gue itu ada yang lupa bahkan ketinggalan event gratisan keren-keren ini ya kan Berarti kan si kampret ini niat Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini